Gendong, gendong. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Nampak two, three, four. tek, <tune> tek <tune> tek, tek, tek tek. 50 kilo jalan ya. Jadi maklum aja kita harus fresh area dulu kan Indomaret Ini akal-akalan dari jalan pintas. Dan, nah situ kita lewat guys. Harusnya ke sana. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bagja Diraga channel guys. Hari ini kita goes dalam rangka foodnya Indofood yang ke 50 juta. Okay, 50 tahun ya guys jadi rutenya hari ini diperkirakan sekitar 40 Kilo lebih dan sangat-sangat banyak door price seperti apa keseron kita hari ini ikutin terus <laughs> udah lama gak gue kues om ya sanggup lagi om tabung aja kita ah, kita dong, ya kita yang suara udah habis Gue sendiri om <laughs> Gak iya, gue sendiri <laughs> Gak caya pak Beserta nah, yang ikuti event ini Lebih kurang 1500 juga nih guys Jadi lumayan ramai Lumayan korea ini Dan tracknya nanti Ada aspal dan ada Tanahnya juga nih. Selamat selamat Semangat Hati-hati di jalan. Tetaplah ituulus ya. Iya, Oke, kita udah jalan nih menuju treknya dan rutenya. Ini lagi di jalan Karudinastion. Cuaca hari ini lumayan cerah nih, guys. Lumayan bersahabat. Semoga tidak terlalu panas dan tidak hujan. Oke okay, ya. 50 kilo jalan ya. Jadi maklum aja kita harus fresh area dulu kan Indomaret. Oh, ini agak-agakan ngambil jalan pintas. Dan oh, jalan pintas, jalan, nah, situ kita lewat guys. Harusnya ke sana. Jangan yeah, jalan Kita udah di rute eh, trek tanahnya nih guys Menuju desa Tanjung Balam dan desa Lubuk Siam Banyak yang ini kan? Nggak tahu trek Kita udah memasuki kawasan objek wisata Pulu Cinta nih guys, jalan menuju hmm. uh, checkpoint nanti untuk masukin kupon tur price nya. Oke okay ya. Eh, ini checkpoint masukin ke kolam lumpia, nih guys. Jadi udah di posisi jalan Masalahan trek Pulau Cinta. sebentar oh. lagi kita gerak, nih oh. guys. Oh. Endang, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Nampak lah lah senior ya di ya. Dhof. <SILENCIO> Akhirnya. <SILENCIO> Oke, okay, kita udah finish di the... Indok yang ada di kota Pekentor nih guys selanjutnya nah, kita akan menunggu hadiah nih guys oke okay. menyedihkan nih guys Sedia.